Oke okay, next kembali lagi bersama channel saya di sini Official. Nah kali ini kita melakukan pengepresan dalam pros pembuatan bak dam truk khusus bagian kerangka ya. pembentukan adalah pembuatan apa Pak? Oh, tapak ramo-ramo Oke okay, bagian tapak ramo-ramo atau kupu-kupu. Bagi yang berminat silakan saja japri atau datang ke sini ya. Untuk saling memberikan informasi kepada teman-teman khususnya dalam pros pembuatan bak dam truk. Kali ini kita akan melakukan pros pembuatan bagian ramo-ramo atau pupuk kupu dalam pros pemotongan hari ini juga ya. merupakan mesin atau alat yang digunakan dalam proses pemotongan terlebih dahulu diukur sesuai dengan ketentuan yang kita tentukan dalam proses pembuatan badan truk sini bagian pros pemotongan alat mesin yang digunakan dan ini merupakan proses pengepresan dalam proses pembentukan. Seperti ini hasilnya nanti. Ya, kan, Bang, seperti ini hasilnya, Bang? Yeah. Nih, seperti platter U ya. 1 2 3 4. Ini merupakan orderan dari luar yang kita dapat lalu kita bawa ke sini dalam bentuk proses pengepresan dan pemotongan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam hal, dalam hal kos pembuatan batam truck Karena hari telah mulai gelap haha, tetap bekerja mencari cuan Dalam hal proses pembuatan apa tadi Bang kupu-kupu sasis sama lintang dalam hal proses pembuatan kupu-kupu sasis sama lintang atau kapak ramo-ramo dilakukan proses pengepersan seperti ini ya teman-teman next kita angkat dulu yang ini Oh boleh dan kek abang satu nih, kita angkat dulu ya. Next, gua, oke okay. juga. Okay. Udah selesai semua, ya, Pak. Next, finish hari ini sampai ketemu besok, dan see you next time. Kita berangkat lagi, dengan mobil, seniman api. Terima kasih, jangan lupa bantu di subscribe like dan komennya see you next time let's go.